Tetap berjuang untuk mempertahankan iman Rasuli. Yudas 3-4, 17-25 Saudara-saudaraku yang kekasih, sementara aku bersungguh-sungguh berusaha menulis kepada kamu tentang keselamatan kita bersama, aku merasa terdorong untuk menulis ini kepada kamu dan menasihati kamu, supaya kamu tetap berjuang untuk mempertahankan iman yang telah disampaikan kepada orang-orang kudus. Sebab, Ternyata ada orang tertentu yang telah masuk menyelusup di tengah-tengah kamu Yaitu orang-orang yang telah lama ditentukan untuk dihukum Mereka adalah orang-orang yang fasik Yang menyalahgunakan kasih karunia Allah kita Untuk melampiaskan hawa nafsu mereka Dan yang menyangkal satu-satunya penguasa dan Tuhan kita Yesus Kristus Tetapi kamu, saudara-saudaraku yang kekasih Ingatlah apa yang dahulu telah dikatakan kepada kamu oleh rasul-rasul Tuhan kita, Yesus Kristus, sebab mereka telah mengatakan kepada kamu, menjelang akhir zaman akan tampil pengecek-pengecek yang akan hidup menuruti hawa nafsu kefasikan mereka. Mereka adalah pemecah belah yang dikuasai hanya oleh keinginan-keinginan dunia ini dan yang hidup tanpa roh kudus. Akan tetapi kamu, Saudara-saudaraku yang kekasih, bangunlah dirimu sendiri di atas dasar imanmu yang paling suci dan berdo'alah dalam roh kudus. Peliharalah dirimu demikian dalam kasih Allah sambil menantikan rahmat Tuhan kita, Yesus Kristus, untuk hidup yang kekal. Tunjukkanlah belas kasihan kepada mereka yang ragu-ragu. Selamatkanlah mereka dengan jalan merampas mereka dari api. Tetapi, tunjukkanlah belas kasihan yang disertai ketakutan kepada orang-orang lain juga dan bencilah pakaian mereka yang dicemarkan oleh keinginan-keinginan dosa bagi dia yang berkuasa menjaga supaya jangan kamu tersandung dan yang membawa kamu dengan tak bernoda dan penuh kegembiraan di hadapan kemuliaannya Allah yang esa juru selamat kita oleh Yesus Kristus Tuhan kita bagi dia adalah kemuliaan Besaran, kekuatan, dan kuasa sebelum segala abad dan sekarang, dan sampai selama-lamanya. Amin.